Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengecek atau bagaimana cara mengetahui game yang sudah kita beli di Nintendo Switch Atau mungkin kita cuma pengen ngecek doang gitu ya Dan uh, mungkin kalau kalian misalnya gamenya udah kalian beli dan kalian nggak tahu gitu ya Untuk cara download ulangnya gimana mungkin karena gamenya nggak uh, sengaja kehapus Atau mungkin memang uh, sengaja kalian hapus gitu ya Dan untuk cara mengeceknya gitu ya Atau mungkin bagaimana cara mendownload ulangnya adalah Tinggal kalian cukup ke Nintendo e gitu ya Dan di sini Uh, pastiin aja untuk akun yang kalian pakai untuk beli gamenya adalah akun yang bener ya misalnya di sini untuk yang kaito dx gitu yang saya ini adalah yang lambangnya kru itu adalah yang dipakai beli untuk uh, final fantasy delapan dan transistor gitu jadi akun yang kaito dx itu adalah akun yang dipakai untuk beli f 8 dan transistor jadi di sini kita akan uh, mengecek ke Nintendo e shopnya dan sini kita akan pakai yang kaito dx aja karena untuk yang uh, sebelah kanannya gitu ya atau mungkin yang kaito dx2 itu adalah untuk yang region Jepang gitu ya, dan enggak ada gamenya cuman uh, download personal 5 kemel doang yang demo gitu dan di sini kalian cukup ke yang featured atau mungkin kalau kalian uh, pertama kali atau ya by default langsung ke yang opsi featured ini dan nanti di sini akan ada lambang dari akun kalian ya atau mungkin uh, foto profile dari profile kalian gitu atau mungkin akun kalian tinggal kalian klik aja gitu ya untuk akunnya dan di sini kita akan langsung saja scroll, -scroll ke bawah gitu ya, tapi uh, di sini kita nggak akan scroll yang uh, sebelah sini ya, untuk yang fans dan sebagainya di sini kita akan uh, klik yang uh, redownload gitu kalau kalian misalnya menghapus uh, salah satu game gitu ya atau mungkin uh, game yang udah kalian beli tapi belum kalian install biasanya sih seharusnya bakal muncul di sini gitu nanti di sini akan ada tulisan there is no software or downloadable content that can be downloaded at this time ya karena memang udah saya download dan udah saya install juga di Nintendo Switch saya gitu tapi jujur sih menurut saya dibandingkan Nintendo, jujur saya lebih suka uh, PS ya secara uh, pengecekan library nya kalau di PS itu di sebelah uh, paling kanan gitu ya itu ada uh, library kayak lambang apa ya lambang rak gitu kalian bisa ngecek di situ gamenya langsung gitu kalau di Nintendo Switch kalian harus download dulu gamenya gitu ya kalian harus download dulu gamenya dan Uh, nanti akan muncul di home kalian gitu, dan kalau udah ke download di home kalian, kalian nggak bisa ngecek gitu game apa aja yang udah kalian beli. Tapi di, di tapi di grup Nintendo Switch ada gitu yang uh, nunjukin gamenya itu ada koleksinya gitu, cuma saya juga nggak tahu gimana caranya gitu. Apakah ke settings gitu ya, karena saya cari di settings pun nggak ada gitu. Cuman kalau kalian tau silahkan uh, komen di bawah gitu. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya, dan thanks for cing. Bye bye.